Siapa yang masak nasi kemarin? Wah, itu... ada ya, Pak? Gak ada. ada ya? ada. Kan dari Lah, lah, profesional semua, Pak. Profesor. Gak warung usulan. Iki sayuran apa? Sama, ayat, ayat lah, gondong-gondong dong jati, Ini ayamnya dibantu dari Tupin Oh ini? Iya. Ya. Kemarin dari 750 ya. nah, nanti lagi itu dibantu Pak, MPP lho teman sama Tukang siapa nanti? lurah-lurah Pak. Dari berapa belum malam halo, halo, Ya, nanti malam. halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, dua kali halo, oh, halo, Dua kali, halo, dua kali halo, halo, halo, halo, halo, Sarapan, sarapan, sarapan, sarapan, sarapan, sarapan, sarapan, sarapan, sarapan, sarapan, itu yang lari, ngegas. Masaknya, <laughs> jam 2 itu sampai sudah sampai, sampai di sini belum ngopo. Masak, terus nah, masak ya. jam 2? Masak masa, jam masanya, masanya, Jam masanya, masanya, masanya, masanya, masanya, masanya, masanya. Jam 11? Ya. Jual nanti banjir Aku mau ini Aku masak pak Oh iya biasanya Kalau bebat biasanya Biasanya kan tidak makan bagian masak halalai lagi membawa si wakit goreng bu <tuk> <tuk> pak, aku nanti gimana pak, pak. pak Cama lho Pak Cama teratau nesu tukang-tukang ngampleng selamat <tuk> <tuk> <tuk> nasi apa bro? Ayam. halip pak halip pak alip. Alip. Alip. Alip, mas. pak mas halip Eh, ini ketemu yang dalah ya pak mas Panto ini ada nih pak mas Panto mana nih? oh ini Emang masa itu mana Tiga kali Tiga kali. turun nih di sana? sini? Ya. Nah, ada kan mandi. Sana kamar mandi tapi sini dekat banjir kan? <laughs> dia memang sama dia ya. pun? ya ketunis wabono aku nanggini ya, dari kabel tidak untuk dikasihannya setuju yaaah Kepala ah, ah, <gulah> <gulah> <gulah> oleh, ini Pak. Lala ini pak. Lala ini pak. Lala ini pak. apa mau kepada nanti dulu camat belum foto. camat foto. kami camat. Gg, gbg, gbg, gbg, gbg, gbg, gbg, gbg, gbg, gbg, gbg, Yeah, sampai ah. ya. <coughs> <coughs> Terima <laughs> Saya <laughs> <laughs> bertemu lagi sekarang. itu segini. sampai, jalan. sampai, jalan. sampai, jalan. sampai jalan di alam kuah seputaranya di atas, itu kan jenis 40 turun 30, ini, malam, di kota sini supaya loko itu bisa jalan ternyata emang pasi motor loko itu Jadi ada dua logo saja yang kita uh, langsirkan satu kan kangkang, kau bayar, masih ya, kapan? Ya, ya. Dua bulan yang lalu Dua bulan? Saya Kalau murah ya Kalau Ya saya yang murah ya Tiga ya <tuh> ya enggak? 者uriannya waktu 10 menit, bapak mau ke Jakarta? Jakarta. Kamu nggak sekolah? tanggal 5. Tanggal 5? Oh, sekolah apa itu? Hari ini udah masuk Kenapa ini saya sedang karena semua, karena kita. sekarang karena jadwal kalau kemarin pada protes dicoba dikembalikan. Sudah siap, siap, siap, di depan. siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, Selamat semua itu karena sekarang masuk Ini dari mana tadi? Harganya berapa Harganya? beras 60 mahal apa? murah no. <taskan> oh, <ngomong. taskan> enak nggak enak <kerentanya? taskan> kotor apa? Bersih. bersih? bersih toiletnya? bersih toilet? belum bersih bersih nggak? Kita satu tiga empat sepuluh. Berangkat mau ya. Ia. Ia. orang tua. Hati-hati <apologized> <SekilAlexvanro> ya. Terima semuanya lah, ya yang ya, sudah, ya? ya, sudah, ya? ya, sudah lama ya. Sudah kemarin bisa online. Ya. Alhamdulillah hari ini kamu lihat stasiun tawang hari ini bersih sekali. Ada Pak Dirut KAI hari ini menyampaikan jadwal sudah mulai nikmat. Ada keterlambatan barang 10-15 menit beberapa kereta masih oke, okay. artinya cepat kita mempunyai kendali itu. Dan sekali lagi saya sampaikan e, karena bantuan dari BNPB dan BMKG, maka sebenarnya modifikasi cuaca cukup berhasil. ini kita akan terus kembangkan, e, mudah-mudahan kita bisa memperbaikkan dengan baik sehingga sistem transportasi kita kembali kulit beberapa daerah yang masih akhir tadi kita koridaskan, kita rapatkan, untuk kita bisa merespon dengan baik. Karena masuk, ramalan cuaca beberapa hari ke depan, ya Pak. Jadi kita semua mesti siapkan. Ya. Kamu sudah baik, di sana tengah tipis, dari kota api sudah disiapkan di sana, ya Pak ya. Untuk cadangan, seandainya cuaca kemudian, nah, sehingga kita jelaskan tidak akan Ya. Kan, dan, dan, ya. ya.